biasa biasa biasa soleh ya dewi biasa sudah seperti ini yang soleh ya apa, malah akhirnya suul khotimah. padahal dulu disebut hama matul masjid tukang itikaf tahu mulai kometin, tapi akhirnya suul khotimah wah si sing mata ini kekasih Nabi, rupanya mata ini Hamzah, ditakdir Husnul khotimah. makanya itu ngaco kamu kalau di balekuluk, tapi kalau di ini kita tidak pernah tahu. Nah kenapa kalau saya ngaji PDF, kalau aku ngaji pangeran saya tidak pernah mikir awakku tak penting awakku, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmu ini pangeran ya sudah selesai. Itu aku yang aku itu itu mikir awakmu dewi. Mungkin itu ngaco ngajiku derajatnya dur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 karena belajar hal-hal haram artinya ingin menghidupkan hukumnya Allah taala. Tapi nak wong donga kepinginnya iku kabul kajate, intine mikir awake Dewi Makanya saya termasuk ulama yang sering berdoa. Tapi ya berdoa tapi kadang-kadang. Nah, kowe kan kontribusi ini agama ora Oh, dasar murahan. Ya tapi tapi ya mulang yo jadi kadang-kadang kulo -kadang di bandel aja kan nggak ngulangi payu gus, lah keluar apa yus dunga dungo noh <laughs> ya tapi aku ngerti pangeran abakalnya mbah dhani aku gus, pangeran jawa ya, paling setiga ya. isid unoh cukup enggugus kulo termasuk orang yang nggak setuju ya kalau orang solawatan terus berlebihan tapi fitma ini nabi kurang maksudnya gini loh solawatan berlebihan ini ya. redaksi solawat tentang nabi itu kecil bukan sholawat jumlahnya enggak, redaksi tentang nabi itu kecil, sementara tentang keinginannya bah, itu saya enggak suka, saya suka sholawatan itu ya yang nyifati nabi banyak, kemudian keinginannya ke kecil, itu bagus. kayak ikhya itu, kayak ikhya Abdul Hasan Asadili itu, kalau dungo itu jauh, eh paling baris paling terakhir, misalnya gini, nah madu kaya man huwa la ilaha illa anta rahim, itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99, Buar mono kong wanti berkurah sekurah, laki terakhir mau jaluk tunggu Siti, nah aku kan ke muni Muji awal mau pesa pesita, hablir pil alam minu sholat ala Muhammadin, mau gosar atau, baru gue Allah bawa ke tolong lari, tolong halaman, tapi pas muji pangeran, alhamdulillah pil alam minu sholat ala Muhammadin, baru gue utus gue ngok, jaluk maapan tolak buala, jauh oh, toa wajeng, mana cari pangeran? muji kekasihku, suwi swidik dong, kecangkeman. lah saya itu gak suka jenis di situ harusnya solawatnya itu yang panjang maksudnya nyifati nabi yang panjang baru mintanya sedikit itu bagus sih ya. akhlak makanya saya diantara solawat yang senang itu solawatnya Habib Ali al Kabsi yang ngarang itu kalau beliau baca solawat itu uh, solat dan yatta silubi musalli alaihi bi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 Nak, saya kan enggak mau jossolawatin saya termasuk orang yang enggak saya loh ya. Tapi ya tetap baik, tidak mengganggu primbon di ya, satu solawatan itu. Ya. Tapi boleh punya etika dengan Rasulullah itu. Kalau duga sifat Nabi yang banyak, ya baru keinginan. Kan banyak itu solawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada ala Muhammad Nuri kalame alaihi. Sifat Wa, Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajatnya, kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi, mau sidik malah kadang orang, misalnya Muhammad, kok Allah Muhammad ini saya aja disoal <SILENCIO> <SILENCIO> masalah terus berkutungannya panjang, saya termasuk yang enggak sedikit, karena itu menurut saya kurang-kurang etika makanya Rasulullah itu kalau berdoa, kalau sudah nyifati oh, coba tak, tak beri satu contoh saja doanya Nabi Alhamdulillahillahi hamdai wa huwa ni'amih wa yukafi wa mazida ya rabbalakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika adhimu sulthanik la nuksi istanaan alir 'alika anta asneta asmata 'alanafsik itu sudah berapa itu nyipatin itu belum doanya tuh. nah kamu kan enggak Allahumma alhamdulillahirabbil alamin wa bismillahi ya allah mudhi hajati gremang tuh ceramah muto kan jangan kayak pakat wali Nah, sering ngamin itu, Tapi nih, hati Amin, itu maksudnya amin, mau aku amin, tapi amin gue, Bernomo Aldus. jelasnya, nih, aku mau amin, tapi amin, Bernomo Aldus. ya Allah gue, amin Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi para wali itu memang seperti itu. Ya coba itu la, doa tadi aja yang saya, saya sebut itu berapa kalimatnya. Apa? Alhamdulillah hamdahu fi'n amaru wa yukafi mazid ta Alhamdulillah robbana lakal hamdu ka la nusisa'na alika antakam ma'asni Allah. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma ini a'udzu firidho ka min syahotika fi mu'afati ka min uqubati ka Allahumma asbu wa asbih hakikita perut Kan oh anjang sekali doanya wali-wali itu tapi semuanya mensifati Allah. Bahkan banyak yang in kemudian lupa enggak doa. Coba haji, doa haji itu coba. Labbaikallahu ma labbaik la syarika lak innal hamda wanik nikmata lak wal mulk la syarika lak. itu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sadeng. Engkau yang punya pujian, kau Lasari kalak-lakal. La, itu malah enggak ada, jarang malah ada doanya. Itu kalimatnya talbiyah al semua. Allahumma antal azil akram itu sudah seperti itu. Karena tadi al-mu'min yasghalu ala Allah min ayyakuna nafsihi dzakirun. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. -sen. Nah, gue kan enggak muji Allah bahasa basi dongane tenang itu jadi makhluk aneh itu jadi hubungan Mbak Pengiran itu oh, aneh ya tapi jangan rabak kata wali semuanya ikut dini semuanya ikut ya tuh ngono ngomong mari wali kakean malah gak elit jadi nak tapi saya mohon, itu di solawat solawat itu usahakan jumlah paling nggak jumlah solawatnya banyak doanya sedikit paling nggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang apa baik ya mau jual 100, bersatus itu gak ada salari. biar giling-gilingan apa kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri ya gitu lah, paling tidak punya etika seperti itu ya kalau kamu nggak punya khot-si segot sing keren bacalah selawat berapa seratus terus cerita awam Gusti utang gula kada mungkin raja bisroh menurut <laughs> <laughs> tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai seratus nyebut utang bisa no cowok nyebut kekasih bisa nyebut utangnya. Satu, berarti yang kemudian nanti pangeran, kau nyebut kekasihmu biros pisan, nyebut utang, satu dasar rayutang nomor-nomor. Mm. ada, nomor nomor. ya, saya termasuk orang yang nggak setuju tadi. Jadi kalau apa redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih apa, lebih banyak, karena itu nanti lebih lebih diridoi Allah. ta'ala Coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya tuh, hitung saja. Alaka deja'akum rasulun min anfusikum Jadi rasulun min anfusikum Seorang rasul yang sejenis dengan kamu Terus azizun Orangnya sangat terhur. Alihima anidtum Rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu Kewira bakat nubu suwargo Barukai syafaatnya Nabi akhirnya melebut Suwargo Kewira kelar korban, Nabi tahu mengorbankan kita semua Dukha rasulullah Bikab ini. Terus hada an ahli wa hada Aman lam yudokhi min um Mati jenis Ali hima Nabi menanggung apa yang kalian berat Azizun Nabi itu Ali terus Harisun alikum Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian Haris itu keinginan yang berlebihan itu jadi apa Haris nama keinginan yang over Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat terus bilmukmini narawur Allah yang dat yang super saja kalau nyebut nabinya nifati sebanyak itu ada ayat lagi misalnya. Robbanawab atfihim Rosulam minhum yastu alim ayatika Muhammad itu siapa seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah, wajud alimuhum seorang Rasul yang mengajari mereka Alkitab bawal hikmah, wajuzakihim seorang Rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati Rasul itu banyak, juga nyifati orang-orang sekeliling Rasul. Makanya menurut saya. Madhab si'ah itu enggak pas. Karena Allah kalau nyifatih Rasulullah itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah. Dan itu dengan pujian. Yaitu Muhammadur Rasulullah. Waladhi na'mahu ashidda walal kufar ruhama'u bina'hum tarahu'hum ruka'an sejata fadla min Allahi warid wa nasimahum fi wujui'im min athari sejujud. Itu kan panjang sekali. Dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini, begini, begini apa Allah muji para ashabu rasulillah, masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya apa? rasulillah makanya kita tetap madhab ahli sunnah bah, wal jamaah yaitu mencintai semua sahabat. karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu mensifati apa? ashabu rasulillah disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mu'min taruhum rukaan, sejahat dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud mahum fi min asari sujud sudah asari sujud terus usah diterjemah, nanti sensitif cuma setahu saya asari sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya semboye. Ya, itu sensitif yang jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu seneng kamu kok kasut wujud yang provokator ono apa ya ada hal yang begitu terus mau berlebihan kepentingan pokok si fi min sujud bahwa dalam jabahnya itu ada asaris sujud itu masyhur kan catrangkan ya, tapi pe aja sensitif biasa wae suatu saat Rasulullah itu begini nanti saya kata Nabi akan nyafati kalian semua. Sobat-sobat tanya, Ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita? Saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyapati kalian. Karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Ya Allah, di akhirat. So, apa tanya, Ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali kita, sementara nanti di akhirat bermiliar-miliar orang. Terus Nabi mengingatkan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu, saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu, untuk dalam sidatnya ada begini dalam tangannya ada gini dalam kakinya ada gini maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain ya bisa ya Rasulullah karena unta kita khas misalnya kaki depannya ada putihnya kaki belakangnya ada putihnya dalam badoknya ada putihnya kata nabi inna awna min asharil nanti umatku nanti wajahnya juga bersinar tangan kakinya juga bersinar jadi, asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat, maksudnya tentang akhirat tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu seperti yang loh itu bagus kan, artinya ekspresi, ekspresi percepatan tidak apa-apa lo, daripada kok tidak jelas ini maksudnya ya orang yang ya mengetuk, jarang sujud jarang sujud <laughs> saya tidak sensitif, tapi yang jelas ya, ya nanti Yo kiamat Nanti hisab itu nanti kalau hitung hanya sekitar 3 jam. hisapnya wong hanya sekitar karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Tak Ini nggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahiha. Kenapa hisab hanya butuh mau rubuun nahar seperempat dari siang kah? Anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam itu nggak terserah terserah. Kalau 12 paruhnya akan 6 ya. Seperti seperempatnya berarti 3. Itu gini, jadi nanti di masa itu kan ya, mau tetap jatuh wujud. Atas waktu wujud yang kafir itu gelap hilang, wajahnya tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang, jadi sudah yang tas jatuh wujud. Atas waktu wujud otomatis terus ningkat terus pergerakannya itu delalah yang tak jatuh wujud ke kanan, yang tas wajud ke kiri maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip nanti kena bigo yang <tik> karena gak jelas tadi maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya Quran <tik> muhajjalin min azarin bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih robbana Rabbana Admimlana nurana, karena takut masih kena bigo tadi karena kalau hanya wudhu sikir itu kan <tik> Bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai nebus langit kan itu siapa kok nurnya sampai kan malaikat langsung tahu. Lain apal koran alim kan insya allah nurnya itu sama zaman itu masih masih berdoa. Rodbana, atmimlana, sempurnakan nur kan. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi kalau ada nur berarti diletakkan ashab yamin. Kalau nggak ada nur ashab asim. Nah malaikat yang dibawa biko itu kira-kira detail gak? Dugaan saya kalau kelap kelip pasti kena cuman wah ini partai kiri maksudnya pemerintah yang mudahnya mau dhulit sirah tidak sedikit karena anak madhab syafi'i sebetulnya meskipun itu salah kalau mbak soh sirah itu kabeh, benda orang kelap kelip, aneh waneh-aneh, pepesan terus dhulit-dhulit kalau itu sebaiknya ya itu kelap kelip ya sudah ya, setelah itu Kata ngendikannya pangeran, yo orang full mujrimu nabi si mahum fayuqohu bin nawasi walakdam. Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik simahum fi wujih mendasar Jadi ayat itu jelas tentang akhirat. Tapi kau yang usah terus merokokasi. Senang kamu kok ya sihmu? Maksudnya provokator. Jadi nanti yang yang momen jelas nurnya. Lan nah, nur ini nanti dengan kadar iman kamu perilaku kamu ada yang kelab kelip ada yang nah yang kelab kelab ini ramen kena itu tadi nanti setelah kena bigu ikut ashabisimal, simal yang kelab kelip disortir lagi malaikat yang bagian detail kan ada nanti lah ini terus ditubir neraka yang kafir bener bener, -bener neraka yang ini ditubir neraka nah, itu nanti ini yang ngelok ngelok aja nabi di ya ini itu nganis sakit aja nabi nganis nabi soleh daranis nah itu soleh dewi sakit nabi berkuatus gule i nanti umatku klep, gitu, gitu, gitu. terus dicari di syafat ya, Ima langsung dituruti Allah dan Ima diubahsi dengan rokok ya terserah rencanamu biye. tapi yang jelas apa kiamat itu cepat sekali, karena tadi ada identifikasi tadi, makanya hanya cukup tiga jam, karena tadi yang jelek kelihatan jelek, yang baik kelihatan baik, makanya cepat ya orafullimu jirimuna bisi orang pendosa dikenali lewat alamatnya, yaitu dua apa? wujuh, kalau orang baik dikenali lewat tab yaduh, nah terus setelah nyingkir, ini bukan otak warai kiamat setelah nyingkir itu faduri babe nahum bisurillahu bab. setelah tersingkir tadi, terus lalu ada pintu penghalang, pintu pemisah nah pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga yang sisi kiri jadi neraka itu disebut fi rahmatu adab yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga yang pintu kiri otomatis wilayah neraka. Nah problemnya ketika penutupan pintu itu dah yang kelap kelip itu katut kemana ini yang, yang, yang makanya kamu jangan malah partai yang apa kelap kelip yang enggak jelas itu koalisi kemana ya? kalau partai besar kan isonya lawan presiden, partai kecil itu kan ikut mana ini kan tinggalkan suara persen, rong persen itu kan repot Lalu coba misalnya nur kamu rong persen berarti gelap kamu kan 98 persen kira-kira malaikat mengkategorikan kemana coba ayo jawab gelap, Lo kok ada semangat padahal itu bagian dari kamu kalau satu tubuh itu sinarnya hanya dua persen. Kira-kira kategorinya itu partai gelap, partai yang terang. Odo semangat, kowe odo ini. Berarti kegaruk kemana? Kiri. Tapi bisa saja malaikat cara berpikir gini. Tapi kok ada cahayanya ya? Padahal kata Allah yang bercahaya asabul yamin. Kan nggak ada bilang cahaya terang. Bisa saja malaikat, alhamdulillah berpikir begitu. <laughs> ya nanti kita rayu saja supaya berpikir ini kan yang penting ada cahaya kan Allah tidak bilang terang apa kelap kelip ya mungkin saja asal ada cahaya dikategorikan lahunur punya apa? Nur. tapi yang jelas saat itu pun yang sudah punya cahaya masih berdoa ya Allah saya mohon sekali nur-nur kami sempur jadi ini saya bantu teman-teman yang hafid-hafid supaya tahu maknanya ya dan yang gak hafid ya dengar ya kalau nur itu penting makanya nabi itu kayak apa nabi itu orang super itu kalau ngejikan wa al min nuran wa min tahti nuran wa an yami ini nuran wa'an simali nuran sampai terakhir nabi masih mendoa untuk dirinya wa ni lungron dan semua tubuh saya jadi nur jadi nabi sudah gitu ya Allah jadikan sisi depanku nur belakang kami nur kanan nur kiri nur terakhir itu apa waj alni nuran dan doa semoga semua tubuh saya jadi, itu termasuk doa yang sering saya baca. Karena saya takut kelap kelip tadi, ini bahaya. Ini kalau malaikat. Saya tidak tahu cara berpikir malaikat tadi. Apa ngitung 98% maka dikategorikan apa? Gelap apa dihitung nurnya saja. Wong instruksinya Allah kan yang ada nur ashabul yamin. Meskipun kelap kelip kan punya nur. Saya tidak tahu nanti ikut 2% ikut mana kalau di partai koalisi ikut yang menang, biasanya ikut yang apa? ya paham ya, makanya saya mohon, kalau wudhu itu saya akan sempurna terutama wudhu sholat kalau gak wudhu sholat itu sebaiknya gak sempurna supaya ada bedanya wudhu sholat sama wudhu tidak sholat Rasulullah itu masyhur gitu ya Rasulullah itu kadang tawad doa wudhu an khafifan wudhu yang sederhana yaitu hanya sekali-sekali dan tidak sempurna ketika ditanya as ya Rasulullah tidak misalnya saya habis makan mau tidur, biasanya ya wudhu, tapi tentu tidak perlu sesempurna kayak wudhu sholat biar ada bedanya. Rasulullah juga gitu beberapa kali beliau wudhu tapi tidak sesempurna wudhunya untuk sholat. Masyur itu dikiribahatulah, tawadu'a wudhu an khafifan duna wudhu ihilis sholat. Tapi kalau wudhu untuk sholat, asbahol wudhu menyempurnakan wudhu. Jadi supaya ada bedanya wudhu sholat dan wudhu tidak Saya kira ini sore orang-orang yang menghaji, kabe. Abu Bakar ya gitu. Onong puasa sunat kok nyediakan buko, itu marain istrinya pernah nyediakan buka beliau untuk puasa sunat. Itu embernya dipercayi berbagai bapak Ditanya kenapa gitu? Apakah kamu apangan menyayangi Ramadhan? Jadi nggak boleh memperlakukan puasa sunat kayak Ramadhan. Dia ya, biasa aja kalau onong puasa sunat tuh mau apa buko, mau kola, mau apa. yo iri tuh ini gimana gue saya disaingi ini. <laughs> Jadi kau itu ada proporsinya ada apa? makanya megang Qur'an ya wudhu megang -gang -gang -gang. Nah, tapi gitaran terus wudhu, pangeran tersinggung piye kok menyekel gitar wudhu jadi gak, gak boleh kebaikan disaingi itu juga gak gak boleh, bapak kaya serga wudhu sampai menyekel gitar itu Qur'an tersinggung, wah semuanya gak semuanya kan malaikat panitia ya kan tersinggung, mengkabe itu kan ada proporsinya apa ada proporsinya, itu hebatnya Rasulullah, jadi kalau beliau wudhu, bahkan wudhu itu di wudhu sholat sama tidak solat itu Misalnya sholat sunat. sholat sunat tuh kamu mampu ngadek boleh enggak duduk. Boleh. Kalau sholat fardu enggak boleh. Biar ada bedanya. Fardu itu spesial enggak boleh harus berdiri. Kalau sunat, sunat pun harus berdiri. Fardu tersinggung. Iya, sunat kok nyaingnya aku kan gitu kayak. Makanya sholat fardu wajib berdiri, ya. Salat sunat boleh duduk meskipun mampu loh, ya. Enggak boleh sama. Salat sunat pun harus berdiri. Berarti ada sunat menyaingi fardu. Ya, jelas ya jadi aturan main itu harus jelas tidak boleh makanya Abu Bakar itu tidak mau kalau ada orang kuasa sunat kemudian apa Abdo bin Mas'ud lebih parah dia itu tukang nyuweping orang yang selalu sholat duha <tuh> makanya saya itu duha itu jarang karena takut kena sweepingnya siapa Abdul bin Mas'ud itu ada orang khusyuk tiap hari duha disweeping sama dia Apakah kamu menjadikan sholat ini jadi vertu? Kalau kamu lakukan ini, awas nampak lakukan ini. Di daerah akhir Tuhan dilakoni ini. Perkara ini butuh duit. <tuh> <tuh> <tuh> kalau itu kalau zaman Abdurrahman itu kena sweeping, ya, apa? Karena berarti menandingi Farh. Jadi, saya tidak usah alat ilmu itu bahaya. Cuma ini kan ilmu, tetap tak utarakan. Biar kamu tahu, tidak boleh vertu disaingi itu, tidak? Coba kan banyak ketentuannya tadi. Contoh paling gampang itu apa? Kalau sholat fardu boleh boleh apa? Duduk. Salat sunat boleh duduk. Salat sunat boleh di kendaraan sesuai jalannya kendaraan. Ayat nama di rahilatu. Kalau salat fardu kalau kamu naik unta harus turun untuk memastikan di kiblat. Jadi banyak salat sunat kamu dalam keadaan najis sudah tidak boleh dilakukan. Kalau salat fardu karena saking pentingnya fardu, meskipun dalam keadaan najis yang menemukan alat sesuci, harus tetap sholat. Jadi salat sholat dihormati lu waktu, karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iya dah, karena nggak boleh mengalahkan fardu, meskipun itu oleh najis. Jadi misalnya kamu pergi hanya bawa satu celana, kemudian di terminal atau apa kena najis, kena uang sampean misalnya, kamu harus tetap wudu dan sholat, karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iya dah, karena sholat kamu tidak sem dalam keadaan setelah anak kamu najis boleh gak sholat sunat? Oh gak boleh karena kalau fardu itu darurat memang suatu yang harus maka dilaku dilakukan tapi kalau kamu dalam keadaan gak suci gak boleh melakukan sholat apa sunat karena fardu itu spesial apa spesial bukan kalau terus nongi wamta zuljoma ayuhal mujrimun <tik> Ya jadi orang mujrimun harus terpisah dari orang apa mukmin dan yang keharusan itu ketika disur surga tapi kalau di dunia ya boleh muamalah boleh. Ya muamalah yang halal maksudnya. Ai infari tu te ke misa siraka fi an-mukminin asang piro-piro mukmin intakhtilatihim. Nalikane campure kufar atau al-mujrimin piye kelan al-mukminin atau rujuke ba wale weten apa maksudnya, Maksude rujuke duwa wale ke mukminin fi kufar atau kufar nang mukmin. Alam a'had ilaikum ya bani adam. Alam a'had ono ta ora merenta ana no ingsun ilaikum maring sira Amurkum tegese ono ta ora merenta ana no ingsun kuming sira kabeh ya bani adam ayi e bani adam. Ala lisani rusuli ing atase lisane para utusan-utusan ingsun. Bukankah saya telah meretahkan kamu wahai bani adam, Allah tak butuh setan. Yen ta ora nggeh kabeh sira nang setan. Nanti karna pengeran cek kanut setanu cek menemen nih bukankah sudah saya perintahkan kamu tidak boleh diperbudak nopo setan manane ratuti udah ke si ocoto atsi rokak setan kina usaha temane setan laku maring si rokak pewa atuan muso mu kang jelas kas epe adawati acawati cik banget musoane leong muso tan muso mu koma lambon ndo sarap menong karwan muso kok di ndo anodia pangeran merkau allah wali fitunya wal a wa ani budune lan yen to nyembah sira kabeh ning kelakuan budi nyembah sira kabeh ning ingsun wahidu tegese sing lakoni yo tauhid sira kabeh. Tomeng esa kano sira kabeh ning ingsun. Waati ulanto atus sira kabeh ning Harusnya kita hanya ibadah ning opo subhanahu wa karena dia yang menciptakan kita, tempat kita kembali. Setan tuh tidak siapa-siapa. Makhluk yang hina yang lemah kok malah toat toat yo ning goda zat super, sing gawe kita, sing memberi rizki kita dan zat yang kita kembah kembali taala hada ai